Pada masanya, Tamara Blizinski dan Topografi pernah dianggap sebagai pasangan impian. Yang pria begitu tampan sementara sang perempuan begitu cantik, tapi semuanya berantakan ketika keduanya memutuskan bercerai pada 2007 lalu. Kabarnya, keretakan rumah tangga mereka disebabkan karena Rafli terlalu menekan aktivitas Tamara. Setelah bercerai dari tamarak kehidupan Rafli jarang tersorot media Hingga pada 2013 lalu, Rafli kembali menghebohkan warganet karena kembali menikah Pada tanggal 17 Maret tahun 2013, Popo Rafli menikah dengan wanita muda yang bernama Nura Seyfira. Dari pernikahan keduanya ini, Popo Rafli dikaruniai tiga orang anak Pernikahan topok Rafli dengan Nurah membuat heboh warga net karena perbedaan usia yang cukup jauh yaitu 18 tahun Kala itu usia Nurah baru menginjak 22 tahun Meskipun ada perbedaan usia, Rafli dan Nurah hidup harmonis sampai sekarang Kehidupan rumah tangga keduanya sering diabadikan Nurah dalam berbagai unggahan di Instagram Aku bukan tipe yang cemburuan tetapi aku tipe yang egois, kata Nurah. Jadi apa yang punyaku itu punyaku. Jangan main-main sama aku. Unggahan tanggal 7 Juli ini tampak Nurah dan Popoh Rafli sedang santap malam di luar. Baik Nurah dan Rafli menunjukkan kemesraan mereka. Pada tanggal 28 Juni tahun 2019 lalu, ternyata putri sulung Nurah lulus Taman Kanak-kanak. Sebagai orang tua, Popoh Rafli dan Nurah hadir dalam kelulusan putrinya ini. Meskipun tak sama-sama mengenakan batik Nurah dan Rafli memakai pakaian yang ada unsur merahnya. Pada tanggal 17 Juni tahun 2019 silam, Nurah Sevira bersama Topo Rafli hadir di pernikahan teman mereka. Terlihat Nurah memakai gaun brokat warna biru muda. Ternyata di sini Nurah juga menjadi bright smiles. Nurah Sevira merasa sedih karena merayakan Idul Fitri 1440 tanpa anak tirinya, Topo Rasya namun, Nurah tetap mendoakan yang terbaik karena Rasya sedang menyelesaikan skripsi Jadi ia ya, hanya foto berlima Yang juga menjadi sorotan, usia Nurah dengan anak sambungnya, Tauku Rasya hanya terpaut 8 tahun Jadi enggak mengherankan kalau keduanya terlihat sangat dekat seperti kakak dan adik Bahkan sering ada yang mengira kalau mereka pacaran Nah itu tadi potret istri kedua Tauku -tau Rafli yang seperti boneka Barbie hidup